agama Ustaz Ali Javier tentang sedekah Hari-hari kita bisa diamalkan Tapi di bulan ramadhan Ibadah ini memiliki kestemewaan yang luar biasa Ibadah sedekah. Di dalam Al-Quran Dari al, -Quran, oh, ayat -ayat Allah. Kita, al Salah, oh, Kamu ini yuk? Tzedakah. Nih Oh nih Aku ini kenapa lah enggak hampa itu Parahlah aku ini banyak duit Engkau tuang kalau kita banyak duit itu kan kita pastilah senang sama bahagia. Tapi ngapoh aku tidak eh. Itu karena ayu kesepian dan dekatir rewang. Lah, kok bisa nih? Cuba ayu ingat lagi. Kapan ayu terakhir kumpul dengan kau ayu? Kapan ayu terakhir ketawa bareng bareng mereka? Hmm, lumayan sih sejak aku fokus live gaming ini, nah, nah ciku letak masalahnya yuk hmm. ayuk kurang berbagi baik dengan orang sekitar hmm. maupun kawan ayuk oh terus terus ayuk tuh terlalu hmm. fokusnya nyajak dunia ayuk hmm. sampai sampai ayuk lupa cara bahagia iya nih jadi mau mana lagi oh yuk dia hidup nih tidak seluruhnya tentang duit hmm. ada hal yang tidak pacat dibeli pakai duit yaitu itu waktu hmm. pertemuan dan etika percuma ayuk banyak duit tapi ayuk kata waktu untuk kita dengan kawan kawan ayuk. Yau yau yau yau yau juga eh. Jadi cak mana solusinya nih? Eh. Dengar kau. Ini kan lagi bulan puasa yo, eh. Daripada ayuk main game online depan, lebih baik ayuk aja kawan kawan ayuk main game di sini. Pakai wifi ayuk biar kuota mereka tidak habis. Nah benar juga itu nih. Kemarin aku habis naik ke speed internet aku dari sepuluh Mbps ke 30 puluh Mbps jadi tambah ngebut terus untuk upgrade speed-nya gampang nian dengan harga yang cukup terjangkau nih dan bahkan pacak banyak uang main di sini tanpa nge-lag bagus itu coba skill tadi nama gemay skill tahu dia nih skill tuh kita karena brand atau merek Hai canggih kau oh iyalah pula tidak cair nak main game bay. mana tahu perkembangan zaman eh malutnya iyalah kecanggihnya banget kau uh -uh.